terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada menemani santai malam kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru. Keunggahan pertama di sini ada kabar yang lagi ramai banget bersahabat ya soal Dedek Les kejuaraan diunggah oleh akun Polisi Leslar. Di sini mau sebuah kabar pesawat ya dari Detik Hot, mengabarkan bahwa Lesti Kejora maju nyalon jadi Bupati Cianjur. Pesawat ya kita lihat, jadi rame banget nih pemberitaan soal Dede Lesti yang tentunya maju mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Cianjur. Pak sahabat ya, kita tetap melakukan terbaik saja Mudah-mudahan selalu lancar, selalu bahagia dan selalu diberikan. Tentunya kemudahan untuk Dede Lesni dan kakak Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Rame nganu vlog kemarin jadi berita Tuh persahabat ya akun polisi mengatakan rame banget Vlog kemarin tentunya menjadi berita Persahabat ya Dede Lesni mau mencalonkan diri menjadi Bupati Cianjur Kita lihat juga dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon Dari para fans yakni dari akun Al Sengkangkunya Lesti Mengatakan Biraya, at Ayah Kejora Ntar Lesti Nyalon jadi Bupati Jangan lupa undang Lesti Kejora Sama Rizky Bilar Biar rame, Masya Allah Cute banget komentar yang Doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan diberikan kemudahan Untuk Dede Lesti dan kakak Bilar Berikutnya Ada komentar lain diberikan Dari akun Naila Adhifah 04 mengatakan, amin aja gak ada salahnya kalau dedek jadi bupati itu bersahabat ya Ini merespon, ini mendukung banget sahabat yang gak ada salahnya Kalau dedek Lesti mencalonkan diri untuk menjadi bupati Cianjur Pasti warga Konoha siap untuk mendukung bersahabat ya Tetap kita lakukan yang terbaik saja apapun yang dilakukan oleh dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ini dengan spesial banget yang kita dapatkan Yang mana Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan di IGAS pribadinya Persahabat ya tentu Ini endorse persahabat ya yang kita lihat dalam postingan ini Ada yang cute banget bersahabat ya Dedek Lesti mengatakan kakak bakal nempel terus nih Kita dengar aja nih persahabat ya Pahami banget ini masih kakak bisa nempel wae like. Masya Allah Wangi banget katanya parfumnya persahabat ya Si kakak pastinya pengen nempel terus katanya Masya Allah pengantin baru ini persahabat ya Bucinya lewat jalur endorse Masya Allah kapan melihat begini aja kita sudah senang bahagia Alhamdulillah dida alas nih, diberikan kesehatan amin Ya robbal alamin endorse ini mengandung kebucinan persahabat sahabat ya Apalagi malam ini adalah malam Jumat Masya Allah Alhamdulillah sudah satu minggu Pernikahan Dedek Lesti dan Rizky Billar Mudah-Mudahan Lancar Bahagia dan selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan oleh Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat ada unggahan spesial juga dari Indosiar Yang main Indosiar mengunggah sebuah postingan foto masa kecil Dedek Lesti dan kakak Bilar nih Sebelumnya foto Dedek Lesti ke Jorah ini bukan yang ini persahabat ya di komentar ini Oleh Dedek Lesti gercep banget kalau foto yang sebelumnya itu bukan foto dedikulasi, sekarang diganti persahabatnya. Masa kecil dan sekarang, Alhamdulillah, sudah menjadi pasangan suami istri. Persahabatnya, Austin dan Steven Bilar, dulu dan sekarang. Doakan terus, mudah-mudahan persahabat yang langgeng untuk rumah tangga dedek dan kakak Kita juga sebagai fans sejati merasa gak nyangka banget persahabat ya Alhamdulillah tentunya settingan Allah luar biasa Jodoh memang tentunya persahabat ya sudah dengabut Alhamdulillah para sahabat dengan pertemuan yang sangat luar biasa di acara OMS Dan alhamdulillah sekarang Menjadi sah suami istri, masya Allah, mudah-mudahan sehat bahagia selalu. Amin ia ya, robbal alamin. Dalam komentar tersebut juga bersama yang diberikan dari fans, yakni dari akun Lesti Bilar. Galeri underscore mengatakan pada ngerasa nggak mata kakak waktu kecil mirip mata dedek ya sekarang. Mata dede, waktu kecil mirip mata kakak Yang sekarang Apa mimin doang yang lihatnya begitu Masya Allah, definisi jodoh Katanya tuh, Masya Allah Baru sahabat ya <gifat> Memang sekilas kita lihat ada kemiripan Ada persamaan dari dede Elasti Dan kakak Bilar ya mudah-mudahan Ini yang dinamakan jodoh Dan kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga Dede Elasti dan kakak Rizki Bilar Berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan dari Iglesia Bang Aril nih malam hari ini masih lanjut syuting persahabat ya doakan juga untuk kakak Bilal. mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan terutama persahabat ya untuk idola kesayangan kita berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan spesial masya Allah di momen akad pernikahan nih foto-foto cute Kakak Bilar dengan sangat gagah dan gantengnya persahabat ya, masya Allah suami dari Lestian ini sungguh membuat para emak-mak terpesona persahabat ya melihat kegantengan yang terpancar dari Rizky Bilar. Mudah-mudahan bahagia selalu persahabat untuk idola kita ini berikutnya. Ada sebuah unggahan spesial dari Kak Popi Amaliani Diunggah oleh akun sendal putih Skor Bilar, Pak ya. Kita bangga banget sama Kak Popi Ini mensupport banget, mendukung banget Untuk Leslar, Pak ya Rizky Bilar itu definisi dari Bukan siapa-siapa menjadi Seseorang, Pak ya, Yang siapa-siapa, Masya Allah Pak ya, proses yang Sangat luar biasa dijalani oleh Rizky Bilar, Alhamdulillah membuahkan hasil Yang sangat manis tentunya sekarang sudah menjadi orang luar biasa dia akan yang terbaik selalu dukung dan kita support untuk Dede Alasti dan kakak Rizky bila ini berkat kerja keras mereka Alhamdulillah mudah-mudahan selalu menjadi sesat inspirasi untuk banyak orang kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya